Oke okay guys, di sisi di dat now. Hai. Nah, ini kita, kita. Di sini waktu jam 5 waktu Indonesia tengah. Menikmati sore hari di... mana nih ya? Puro apa gitu, ya Pak? Nah, itu Puro. Nah. Kita lihat. <coughs> kamu ya keren cuacanya cuaca juga keren guys oke kita lanjut putar-putar dulu ya guys guys posisi ya banyak spot untuk foto-foto keren-keren, danau alun-alun danau beratan. Oke okay, guys, ini alun danau deretan apa deretan ya. Cuacanya masih asri banget. Ah. Ini tampak luar. Ini taman itu. resto gitu sana. Halo guys, good morning di hari kedua masih di Bali kita mau melakukan aktivitas jalan-jalan ke pantai kita mau sarapan dulu oke oke sarapan dulu kita Oke okay guys hari ke masih di hotel Love Hotel di Legian, Legian Bali guys suasana di pagi hari pagi pagi pagi. Oke kita main ke Pantai Melasti Kunjungannya pertama nih Disambut patung Hanuman Oke okay guys, kita di pantai Melasti. Pantai Itu di belakang ada kapal-kapalan di tempat. Ini seperti pantai Pandawa, jadi mirip seayanya tapi lebih ramai. lebih lebih trend pantai, keren, pantai keren. Pandawa. Jadi ya. tepatnya kecil. Oke okay guys, ini destinasi kita yang pertama. Lanjut ke destinasi berikutnya ya. Bye. -bye. ada ya? ada berapa itu? jalan itu? eh pantai itu nanti kita duduk-duduk juga ada lagi apa? apa? kita sudah sampai di Tanjung Benoa, ke Tanjung Benoa, wow panasnya, ampun dah, oke okay, oke, okay. di... oh, dulu, Mitra, dipilih dipilih dipilih dipilih Yang ya, baik, baik, baik, dipilih, baik, dipilih, dipilih baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, Sebelumnya baik, baik, terima kasih untuk rombongan baik, sudah baik, baik, tempat kami khususnya di baik, baik, baik, baik, ya. baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, Dari baik, baik, ya uh, jadi, bapak ini yang main uh, flight saya sama Andri oh. ada lagi. Oh. lagi? Nelly ada lagi Nelly tadi di rumah aja kita ini kalau flight kami siapa ya? Terima oke okay, kita sampai di GWK guys kita udah sampai di Garuda krisno kencana ah. Angkatan 88 puluh dong. Oke okay, guys. Iya Oke. Okay. Jadi lagi pada jalan ke GWK mendukung program jalan santai, <laughs> menges, eh kita nggak, kita nggak pakai baju baru, <laughs> dipakai oh, di mana? di luar tuh, di luar Oke, kita di bawah terik matahari berjalan ke GWK GWK yang baru. Oke okay guys Jadi lagi nonton Hari Bali Para penonton Diharapkan tetap tenang Selama ketujuan berlangsung Untuk penyamanan bersama Kita sudah melihat Garuda Wisnu Kencana <San> Oke okay, bestie Ini suasalahnya di KWK saat ini Bukan dulu guys patung yang setinggi berapa 100 meter wow. keren guys ternyata guys kalau mau masuk ke sana bayar Rp50.000 sampai ke lantai 23 masuk50.000 sampai ke lantai 23 Oke, okay guys, kita lanjut perjalanan ini. Oke, okay. oke, okay guys, kita masuk ke dalam. Itu ada ogoh-ogoh buto -ogoh. ijo ini, apa nih? sana di dalam KWK ini seni-seni kayu riun banget ya? Mm -hmm. kayu ya? Hi, nenek ini, ini. Mm -hmm. keren eh, iki keren juga ini <laughs> mm -hmm. <laughs> Kis, ada patung hape banget, Kis Gimana, <laughs> asli Asli loh, Kis Oke, Nah, sekarang jalan kaki Untuk sampai ke bawah Menyenangkan guys Meskipun panas Tapi dinikmati Nah itu guys Pada asik jalan-jalan Daripada naik mobil Jalan kaki lebih sehat Nah ini tuh naik ke atas sana Oke sekarang setelah dari GWK lanjut mau ke Uluwatu melihat tari kecak. Nah, itu pusukcana GWK yang dulu.